Saya dari Jogja. Sebentar lagi eh, para anggota DPR akan membahas tentang RUU Perlindungan Pekerja Indonesia Luar Negeri revisi dari Undang-Undang Nomor 39 tahun 2004. Eh, inilah kesempatan bagi kawan-kawan buruh migran untuk menyuarakan kembali apa yang dirasakan kurang dari eh, apa yang tertera di Undang-Undang tahun eh, Nomor 39 dan perlu juga untuk di tegaskan bahwa suara buruk migran akan sangat menentukan apa yang dibicarakan di sana akan menjadi penting bagi buruk migran untuk melakukan upaya sekuat mungkin untuk bersama-sama membuat suara sebanyak mungkin, apapun itu, dalam media yang beragam. Anda punya handphone pakai handphone Anda untuk ke membuat video Anda sendiri dan ceritakan apa yang Anda inginkan Anda punya kamera Anda gunakan itu Anda punya apapun, Anda punya sosial media Anda punya Facebook, Anda punya Twitter itu bisa menjadi jalan untuk Anda bersuara jangan sampai suara kita tenggelam oleh suara elit yang lebih lebih kencang di DPR sana saatnya kawan-kawan buruh migran bicara tentang nasib kawan-kawan sendiri karena isu buruh migran bukanlah semata isu kawan-kawan yang bekerja di luar negeri maka alangkah baiknya juga isu ini menjadi perhatian kita semua, masyarakat luas, mahasiswa, kaum buruh yang lain yang tidak bekerja di luar negeri, pun juga kaum intelektual agar sama-sama isu ini menjadi fokus. Terlalu banyak sumbangan yang diberikan kawan-kawan buruh migran ke negara ini yang kemudian selama ini tidak dihargai. Karena itu salah satu cara kita berterima kasih kepada kawan-kawan buruh migran adalah dengan membantu mereka menyuarakan hak-hak mereka. Sudah saatnya kita juga turut andil membicarakan hak-hak buruh migran, bukan hanya kelompok buruh migran sendiri. Kawan organisasi buruh migran, komunitas buruh migran, juga kelompok buruh migran, sudah saatnya sekarang kita bekerja berkolaborasi, kerja bersama untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang selama ini sulit diselesaikan dengan cara kerja masing-masing. Sudah saatnya pembagian peran antara kita dilakukan, dan saatnya pula kelompok buruh migran yang di dalam negeri dan di luar negeri bekerja kolaborasi secara intensif. Terkait dengan eh, rancangan Undang-Undang ini, tidak ada kata terlambat untuk menyuarakan suara Anda. Siapapun Anda mewakili pribadi, mewakili organisasi, atau mewakili masyarakat luas, Anda bisa bersuara soal rencana perubahan Undang-Undang 39 tahun 2004. Saatnya bergerak sampai ketemu di perubahan Undang-Undang.